Yeah, semua berlalu tanpa batas Seperti kendaraan yang berlintas tak terbatas yeah, Biarkan semua terlewati Beban tak menyusahkan diri Untuk menyendiri Berjalannya waktu cinta tak terbatas Untuk dimiliki seseorang Jadi biarlah semua itu berlalu Karena itu hanyalah eksperimen Dalam diri setiap orang Iya, yeah. Mau tak mau Saya terima semua ini